Sudah banyak waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk membuat video, dan akan lebih baik jika kita tahu cara video itu mudah ditemukan. Tujuan sistem penelusuran YouTube ada dua, yakni untuk membantu penonton menemukan video yang ingin ditonton, dan memaksimalkan interaksi dan kepuasan penonton untuk jangka panjang. Kita juga harus memahami tentang cara kerja sistem, Tempat konten akan muncul, dan hal yang bisa dilakukan agar video Anda berpeluang untuk berhasil. Algoritma mengikuti penonton. Jenis video apa yang disukai algoritma? Daripada mengkhawatirkan apa yang disukai algoritma, sebaiknya fokuslah pada apa yang disukai penonton. Jika Anda melakukannya dan orang menonton video Anda, algoritma akan mengikuti. Akan sangat wajar jika channel mengalami fluktuasi dan musiman. Biasakan diri Anda dengan hal itu dan jangan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu atau dua video yang diupload. Jika Anda selalu mengupload video tentang hal yang sama secara terus-menerus dan hal tersebut tidak mendorong interaksi penonton seperti sebelumnya, ini mungkin pertanda Anda harus mencoba sesuatu yang baru. Format video terbaik sekalipun memiliki masa pakai terbatas, dan eksperimen dapat membantu Anda mengenali tren berikutnya agar dapat mempertahankan atau meningkatkan interaksi penonton. Berikut tips agar video mudah ditemukan. Melalui penelusuran YouTube. 1. Cari kata yang biasa digunakan orang untuk menemukan channel Anda dalam sumber trafik di YouTube Analytic. Cobalah memasukkan istilah penelusuran yang paling relevan untuk setiap video baru. Anda dapat menambahkannya sebagai judul dan deskripsi, asalkan akurat, dan tidak berlebihan. 2. Tulis deskripsi yang baik dengan panjang 1-2 paragraf. 3. Cobalah menggunakan fitur terjemahan YouTube untuk menjangkau penonton internasional. 4. Pikirkan ide video baru dengan melihat hasil penelusuran untuk query yang populer dan tidak terlalu kompetitif. Identifikasi peluang untuk melayani penonton yang belum terlayani dengan baik. 5. Ingatlah untuk selalu memeriksa tab trending, guna mencari topik yang menarik minat Anda atau yang mungkin bersifat spesifik bagi penonton khusus Anda. Rekomendasi video Rekomendasi video adalah koleksi video yang dipersonalisasi, sesuai dengan minat penonton yang mungkin ingin menonton video berikutnya berdasarkan aktivitas sebelumnya. Video ditampilkan secara berurutan untuk memaksimalkan interaksi penonton. Sinyal yang ikut memengaruhi rekomendasi ini termasuk video yang disaksikan penonton, beserta video yang sedang ditonton saat ini, atau video yang topiknya berkaitan. Video tersebut bisa jadi video dari channel yang sama, atau dari channel lain. Video dari histori tontonan sebelumnya. Rekomendasi video ditampilkan kepada penonton di sisi kanan halaman tonton di bawah berikutnya. Di bawah video pada aplikasi seluler, dan sebagai video berikutnya di fitur autoplay. Anda dapat melihat video yang membawa penonton ke channel Anda dari rekomendasi video di sumber traffic. Simak tipsnya. 1. Buat pesan ajakan yang kuat agar penonton mau menonton video Anda yang lain. 2. Akhir video yang lama dapat membuat penonton enggan menonton video lainnya. Jadi, coba perhatikan akhir video Anda. 3. Gunakan playlist, link, kartu dan layar akhir untuk merekomendasikan video berikutnya. 4. Kembangkan serial video yang terhubung secara organik. 5. Buat video yang terkait dengan format populer di Youtube, seperti video tantangan atau video tentang daftar hal tertentu. Demikian tips cara agar video mudah ditemukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.